berharap misi nunggu main walele iya nani walele pulang <laughs> pulang <laughs> kamu kalau kita cari nama kamu anak tinggal tinggal banyak tinggal tinggal tinggal tinggal Ayo kita pulang, Min. Tuh, kok nah, nah, eh, Rengal, Ada. oh, uh, oh udah